Adik-adik, tadi kan kita sudah melihat tuh pelayanan yang sebelumnya Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih adik-adik sama orang yang biasa membagikan hosti Siapa itu? Hai Pak Dimas Hai Dina. apa kabar? Baik, gimana Yo. dengan Bapak? Baik, sehat Nah Pak Dimas, kita sapa dulu yuk adik-adik hey, yang di adik -adik, rumah apa kabar? Gimana sehat, Pak Dimas? Sehat ya? Baik Kabarnya sehat. baik ya, ya Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Dimas Siapa? mengenai pelayanan Bapak sendiri nih, Mari. coba mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu nih Nama saya Dimas Saya tinggal di daerah Banjarwijaya Mungkin dari antara kalian udah ada yang pernah kenal ya Pernah memberkati waktu di atas waktu sebelum pandemi Mungkin lebih jelasnya nanti kita lihat apa tugas saya sebagai prodiakon Nanti kita lihat satu persatu apa yang menjadi motivasi, apa yang perlu diperhatikan sebagai prodiakon, tugasnya ngapain aja sih prodiakon silahkan adik-adik, ini dalam rangka untuk membekali iman kalian kalau kalau kalian mau ikut pelayanan sebagai prodiakon, oh dengan senang hati, nah, khususnya untuk papa mamanya yang mau pro, jadi prodiakon masih boleh kok. Iya betul Sip. sekali ya Pak. Okay. Nah tapi sebelumnya nih Pak Dimas, sebelum kita lihat-lihat ruangan oh, oh. saya mau tanya-tanya dulu nih, kalau misalnya mau jadi prodiakon itu gimana sih caranya? Bagaimana daftarnya? Baik. Kemudian syaratnya apa? Baik, jadi prodiakon yang perlu saya jelaskan pertama, prodiakon itu dari kata dua kata, pro dan diakon. Okay. Pro itu untuk dan diakon itu pelayan. Pelayan dalam hal ini bukan pelayan rumah tangga, bukan. Tapi sebagai hamba, hamba Tuhan yang melayani di gereja. ya, nah, Prodiakon itu sama dengan diakon dalam tugas tertentu. Maka prodiakon dibilang, dikatakan juga sebagai eh, apa namanya, pelayanan tak lazim. Pelayanan tak lazim itu biasanya dilakukan hanya oleh imam membagi hosti atau diakon tertahbis yaitu diakon itu adalah frater yang sudah pendidikan akhir menjelang jadi pastur nah kalau daftarnya gimana nih pak? baik Hena untuk menjadi pro itu memang bukan kita yang menunjuk oh. tapi dari perwakilan dari lingkungan jadi perwakilan dari lingkungan dan Betul. wilayah? tapi ada syaratnya oh syaratnya juga tanya. Jadi syaratnya untuk jadi prodiakon itu pertama harus sudah dibaptis Sudah dibaptis, ya. lalu? Kedua sudah menerima sakramen uh, komuni pertama atau sakramen uh, komper ya Biasanya nanti-nanti oh. sebentar lagi juga ikut komper Sudah nah. komper ya Dan sudah menerima sakramen krisma Setelah itu juga uh, harus mencari latar belakang keluarga yang baik Suami istri katolik, oh. anak-anaknya juga katolik jadi sebagai perodiakan yang membahakan tubuh Kristus menjadi wakil dari gereja, itu harus memberikan contoh-contoh uh, yang baik. Baik tindakan, ucapan, perilaku, dan hidup doa. Hmm. Ya, Jadi itu yang menjadi persyaratan utama oke oh, deh kalau gitu, nah pak karena sudah dijelasin nih, sekarang kita mau lihat-lihat ruangannya yuk, Ayuh, sambil jalannya. Ya. nah adik-adik ini adalah ruang sakristi, nah nanti juga Pak Dimas akan menunjukkan barang-barang prodiakon di ruang sakristi ini jadi ruang sakristi ini adalah bagian untuk menyiapkan ekaristi ya pak, Betul. Silakan Pak Dimas Nah, adik dekat kita lihat ini di ruang sakristi ruang sakristi itu untuk mempersiapkan ada proteacon, lektor, komasur ini ruang untuk putra alta dan putri sakristi masing-masing kita mempersiapkan di sini termasuk tas ini ini adalah isinya alta dimana seorang proteacon harus memakai baju alta dan nanti juga ada yang namanya samir. Jadi, sambil ini untuk mengenakan uh, sebagai tanda perwakilan Kristus dalam membagikan Sakramen Maha Kudus pada umat. Juga ada uh, salib kecil, salib uh, ini jadi kita juga mengikuti warna liturgi, yaitu warna hijau, merah, ini ada warna biru dan putih. Coba kita lihat ya. Ah, saya coba kenakan hati-hati ini adalah yang dinamakan Alba sama seperti jubah imam ya ini yang disebut dengan tugas khusus yaitu pelayanan tak lazim itu atau yang dalam bahasa kerennya extraordinary minister for poly communion. jadi pelayanan tak lazim khusus untuk membagikan uh, sakramen Kudus. maka kita harus mengenakan baju ini. Kenapa kita mengenakan aba Supaya merendahkan hati, baju yang kita kenakan ini tak layak di hadapan Tuhan. Maka kita harus pakai baju putih. Kemudian alba dilengkapi dengan samir. Samir ini dikenakan begini ya, untuk menandakan bahwa ini Kristus yang kita Uh, wakilkan untuk membagikan ini dilambangkan dengan tanda salib yang kita kenakan Abah sendiri harus dilengkapi seharusnya dengan uh, tali ya, tali itu kemudian uh, bisa juga tali uh, apa namanya tali itu bisa digantikan dengan ini, itu untuk menandakan bahwa kita diikat kita Berjanji, kalau tadi diacon kan dimeteraikan, tapi prodiakon cukup pakai tali. Kalau dalam bahasa di gereja itu disebut dengan single, tapi single itu kan agak repot. Beberapa memang prodiakon ada pakai single di lain, tapi di tempat kita pakai pengganti single yaitu tali begini tujuannya supaya rapi. Ya, detik untuk misa kita harus ikut para rakyat imam dengan tanda begini menandakan bahwa kita menutup hati kita untuk dunia luar dan kita berbicara dengan Kristus. Ya, kemudian nanti imam di sini kita juga bersama imam memberikan hormat terhadap hati kita di depan Tuhan dan kemudian kita duduk di tempat yang sudah disediakan. pada waktu pembagian. Komini khususnya nanti prodiakon akan bersama-sama dengan kelompok kita akan hormat kepada salib kemudian menuju ke tempat natal di mana tubuh Kristus disimpan dan kita memberikan tanda dengan berlutut mengangkat tangan tanda ini untuk memberikan tanda bahwa di hadapan kita, di hadapan Tuhan kita rendah Ya, kita merenakan di hadapan Tuhan Kita membuka pintu tak kau, Untuk mengambil yang namanya sipuri Yang sudah ada tubuh Kristusnya Nah, sipuri ini akan diletakkan di al meja altar Kemudian untuk dibagi pada waktu pembagian komini nah, pembagian komini ini Tugasnya masing-masing ada di lokasi yang bersangkutan di sini. Dan nanti kita menambahkan tangan, menambahkan di depan dada. Kemudian kita mengambil dan memberikan tanda tubuh Kristus. Amin. Adik-adik, yang hanya bisa menerimakan komuni adalah mereka yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Ya, Setelah itu selesai, kita tutup. Sisanya kita kembalikan ke dalam tabernakel. Nah, itulah tugas dari Prodiakon dalam pelayanan misa ekaristik kudus di gereja. Kita gitu. terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Nah, selanjutnya kita bakal ke tempat favoritnya kaintani nih, karena Kainan suka banget sama musik. Nah, kita bakal ke satu tempat yang pasti kalian udah nggak asing lagi. Yuk, ikut yuk. Wah, nih ada yang bisa kita tanya-tanya nih ibunya Eh, Bu! Jangan pulang dulu, Bu! Bentar! Hai, Hai, Bu Lydia! Aduh, udah lama banget kita nggak ketemu ya, Bu! Lagi pandemi gini ya! Nah, Bu! Bu Lydia nih, aku mau tahu dong uh, Ini nih, pelayangannya kayak gimana sih, Bu? Apa semua orang main organ, Bu? Atau piano? Oh. Uh, jadi gini kalau kita di ku, uh, apa seksi kurten organis gitu ya, uh, nanti kan ada yang bagiannya kur, ada bagiannya yang organis, jadi nggak semuanya organis <laughs> Jadi nyanyi ya, hmm. ada yang nyanyi gitu. Nah uh, apa kalau untuk sekarang masa pandemi ini memang kurnya jadi berkurang ya oh gitu Bu iya. ada rentang usianya nggak sih Bu? yang untuk e, nyanyi dan juga yang main organ gitu sebenarnya sih kalau normalnya enggak ada e, selama masih mau melayani, selama masih mau nyanyi, mau e, bisa main e, itu sebenarnya kita nggak batasin hmm. cuma masalahnya sekarang ini kan dari keusupan ada ketentuan yang ke gereja itu ya, usia 18 bu. sampai 59 hmm. Oh jadi kalau pada saat normal adik-adik semuanya dari biak sampai uh, usia uh, lansia pun tetap bisa ya bu ya ikut bisa. kur dan juga melayani di organis ya iya, bu. Oke. Okay. Nah terus kalau untuk uh, daftarnya gimana sih bu kalau misalnya mau jadi tim ini apa uh, kur atau organis? Oh, kalau di lingkungan itu tinggal hubungin saja ke ketua lingkungannya. Oh ketua lingkungannya lingkungannya. Jadi, uh, nanti uh, biasanya mungkin barangkali lingkungan itu anak-anaknya banyak, terus hmm. nanti bisa ada kur untuk lingkungan itu sendiri. Yang kalau mau anak-anak, mau, ya. ya, nah, kalau mau yang kalau enggak bu, berarti ikut yang umum. Mm. Nah, kalau misalnya mau ikut yang semuanya anak-anak, nanti mungkin di Bia ada. Oh iya betul. So. jadi bisa daftarnya misalnya kategorialnya di Bia, kata -kata BIA uh, ya. atau bisa di lingkungan atau wilayah masing-masing yeah. ya bu yeah, ya. lingkungannya ya bu. Yeah. Oke okay, deh bu Lydia, makasih banyak ya bu. Maaf sama -sama. ya tadi mau pulang ditahan sama Inta. <laughs> Gak apa-apa. Tadi sampai ketemu lagi ya bu. Yeah. Makasih okay. loh. Terus dulu dong, oh, iya <laughs> Ah, puji Tuhan, udah selesai misa hari ini. Duh, lega banget rasanya kalau udah misa. Kayaknya seger gitu kan ya, dapat berkat dari Tuhan. Tapi aku tuh penasaran loh, siapa yang ngeditin video ini ya? Bagus banget ngeditnya. Penasaran aku. Oh, YouTube Paroki Tangerang Oh, komsos Paroki Tangerang Kayaknya aku pernah lihat itu deh Hmm, coba kita samperin yuk Ke ruangannya kok ya siapa tadi habis ikut misa online kok rasanya tuh tenang buat kalau deh ikut misa tuh kok yeah. terus aku penasaran kan siapa sih yang edit uh, video videonya gitu kan kok oh, gitu. oh, <laughs> terus iya. aku uh, lihat nih tulisannya kompos aku jadi main ke sini deh kok oh, <laughs> terus yeah. lagi pada ngapain sih iya nih kita kan baru selesai buat uh, bikin uh, program siapa misa selanjutnya gitu Oh uh -uh. Oh tuh yang kayak tadi tuh yang di misa aku tuh kok Iya yeah. Oh ini lot adik-adik kayak tadi yang waktu kaiman lagi misa satu ada pengumuman ini sama koredi yang bikin semuanya ya Kita hmm. uh, melakukan misa online ini di ruangan terpisah Oh makanya kalau di gereja nggak kelihatan itu di mana Nah mereka bagi uh, teman-teman adik-adik yang ada di Rumah hmm. ini adalah uh, dapur produksinya. Hmm. Gitu, Nih lihat tuh semuanya. Penuh dengan komputer ada, green screen-nya lengkap banget ya, kok? Ya, semuanya iya. ya. Jadi oh. sebenarnya komsos itu uh, adalah perangkatnya gereja di dalam pewartaan. Hmm. Kabar sukacita tidak aja, tidak hanya seperti uh, untuk uh, apa. Penyiaran misal online atau offline, tapi kita juga melakukan e, kegiatan dokumentasi Apa aja tuh kok contohnya? Iya, kita kan kalau ada event-event di gereja seperti Pasca, Natal Kita kan mendokumentasikannya lewat foto dan video hmm. begitu Nah, kita bekerja sama dengan seksi-seksi uh, yang ada di gereja. Kita tidak kerja sendiri. Hmm. Kita kan berkolaborasi, bersinergi dengan uh, panitia atau seksi yang lainnya. Kan lain lain uh, iya. Seperti itu. Nah, ini tunjukin dong, Kak. Ini ruangannya tuh ada di sebelah mana sih sebenarnya? Ya, kita, uh, ruangan komsos itu ada di lantai dua. Kalau Anda naik... Uh, lift atau tangga ya? Ah. Kita tuh ada di, di pojokan, jadi lurus ya <laughs> uh, Baik kayak rumah ya. <laughs> Seberangan dengan ruangan uh, seksi kepemudaan Ya, atau sikap ya hari <laughs> itu, ya, kandek gitu ya nah. oh, oke okay. Kak, kalau misalnya anggota dari komso sendiri tuh udah berapa orang sih, Kak? Kayaknya kerjanya kan banyak banget tuh Ada yang foto, yang video, yang edit, segala macam gitu kan? Iya, kalau untuk anggota Sebelum pandemi memang banyak karena di masa pandemi covid ini kita dibatasin Jadi nggak banyak yang bertugas, tapi kita digilir kerjanya Oh total itu berapa orang tuh? Kalau total, lima Oh lima, lima orang ya, lima total ya. Terus kok kalau misalnya mau join nih di konsol segitu kan Itu biasanya dari usia berapa sih? Sebenarnya kita tidak batasin sama usia ya hmm. um, selama orang-orang eh, itu punya niat untuk eh, mewarta dan itu tidak ter, eh, terikat dengan waktu, eh, usia hanya karena di masa pandemi covid 19 ini yang biasanya bisa melayani di gereja adalah di di atas usia 18 tahun. Oh iya. Uh -huh. Tapi kita juga selalu dibantu oleh teman-teman uh, kita yang masih muda, uh, masih kecil da uh, dalam mengisi konten. Kalau untuk uh, join di komposer sendiri ya, kok, ya, maksudnya minimal uh, ya delapan belas tahun lah ya, iya. sampai iya. dan nggak ada umurnya. Contohnya uh, kayak Stanley ya. Iya. Aku dulu joinnya di umur delapan juga dulu di. Setelah masuk Qatar, oh, oh. eh setelah keluar dari Qatar Tapi mm -hmm. di tahun 2018 keluar dari Qatar, dengar ada yang kongsos Di situ join deh Oh join deh oh, di Kongsos, sudah berapa itu. tahun kok Stanley? Uh, udah satu setengah tahun ya, sekarang ya? Satu setengah tahun ya di Kongsos Berarti dari sebelum pandemi nah, sekarang, ya, sampai sekarang ya, puji masih melayani loh gitu adik-adik Kebetulan Stanley ini seorang fotografer Uh, dan dia pun uh, biasa sering bikin video. Yeah. Mm. Makanya kalau ada seksi-seksi yang uh, membutuhkan acara untuk uh, apa online, kita memproduksinya di ruangan komsos ini mm, seperti itu. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi pertama yang ada hobi fotografi juga, tapi kalau misalnya uh, ada nih adik-adik yang nanti misalnya udah uh, udah OMK pengen uh, ikut komsos, itu bisa juga ya kak ya di Boleh, asal bisa di sini bisa, ya, bisa iya, belajar fotografer juga ya berbagi ilmu juga, berbagi ilmu juga okay. gitu oke. Okay. Nah terus kan syaratnya udah umurnya dan juga pasti patient juga dan uh, semangat mau melayani ya kak ya. Betul. Terus kalau misalnya Uh, mau daftar nih jadi tim konsol, gimana tuh? kak Ngomongnya ke siapa tuh? Kalau daftar biasanya lah, bisa uh, lewat temen ya Biasanya kita mengajak uh, dari teman-teman tuh yang sudah ada di komsos Dia mengajak teman-teman yang lain gitu, untuk ayo ikut yuk gabung Seperti hmm, itu, gitu. oh, daftarnya ii. sendiri sih uh, Ke tim kepanitia yang sudah ada gitu ya, ah, ah, ah. daftarnya um, mulut ke mulut lah mm. Nah kalau jam pelayanan sendiri atau hari pelayanan gitu ada ininya nggak sih? Tiap hari apa udah masih pelayanan gitu? Kita pelayanan tidak ditentukan oleh waktu Tapi kita biasanya menyesuaikan uh, apa program dari seksi ataupun kategorial yang oh, sedang ya, ya. berjalan hmm. Jadi kalau ada kata uh, di, di dalam misa hmm. uh, seksi liturgi membutuhkan uh, Kegiatan Yang uh, apa? Yang menghengkam gitu ya? ya. untuk penyampasi kita pasti hadir di sana hmm. gitu Pasti pokoknya setiap ada misa, setiap ada acara, misalnya doa-doa atau apa Itu pasti yeah. ada tim Komsos ini ya, yang uh, bersedia untuk membantu liputannya gitu Oke adik-adik, kira-kira ada yang tertarik gak nih untuk jadi tim Komsos selanjutnya di uh, KSPNTB ya? Nanti uh, pokok-pokoknya nunggu loh buat uh, kalian ikut uh, pelayanan juga ya Nah, itu jadi kalau setiap kalian bisa itu semuanya tuh dari sini loh, dari ruangan ini. Oke, Dekore, Dewi, sama Stanley. thank you ah. banget ya udah aku gangguin oh, nih. Oh, ya, <laughs> sama hati kita okay. di, ber, ber, uh, bisa Oke. Bisa bersyukur kita ya. Yeah, yeah. Thank you ya kok kalau gitu nanti aku besok mau ikut misa lagi ah, ya. Ya, okay. dadah, Deco, okay. Misi, Bu. Pak. Misi. sudah jangan berisik dong di situ. Eh, ini orangnya ke mana ya kosong nih? Misi, Bu. Bu. Bu, misi, Bu. Ke toilet kali. Orangnya oh, ke mana ya toilet kali? Oh, ini Bunda nunggu juga. Iya, saya tunggu juga. Oh, dia udah saya tunggu sini deh. Duduk dulu deh. Lu, Mama ya, ini Mama suka kali ada Jadi <laughs> <laughs> nge-crank Halo adi, adi. Nah ini Kak ya pelayanannya di sekretariat tuh seperti apa sih? Oke, karena kan kita basicnya administrasi ya hmm. Jadi administrasi tentang sakramen oh. kan ada tujuh sakramen tuh oh, oh. Dari penulisan sampai akhirnya Kalau perkawinan itu ada pengumuman hmm. Lalu uh, pemberitahuan perkawinan gitu ya jadi dari Baptis, Komuni, Krisma itu salah satu contoh administrasinya. Hmm. Jadi tadi kita tulis nih, kalau misalnya adek-adek hmm. udah Baptis, Komuni, dan Krisma itu selalu tercatat di tempat oh. kita, gitu selain, selain itu, selain itu hmm. kah? Selain itu kah? Kliennya juga kita ada uh, booking ruangan. Lalu ada juga tentang kematian karena di Paroki Tangerang itu e, ada marfati Jadi kita melayani tentang kematian, pemakaman, kolumbarium sampai perpanjangan izin makam. Oh, gitu. banyak banget ya, Kak, yang iya, harus <laughs> sampai janji ketemu Romo juga kan. Nah, Benar. Nah ketemu sama Romo, gitu ya. Melalui kita dulu, gitu gak boleh langsung hubungi Romo gitu, karena nah, kita tahu jadwal Romo ini. Mana. Yang semua tahu jadwalnya Romo, <laughs> ya. nah itu berarti kan banyak banget tuh kerjaannya di Sekretariat. Ya. Nah, itu ada berapa orang sih, Kak, uh, yang di Sekretariat? Oke, okay, uh, di Staff Sekretariat itu ada dua orang, saya sendiri, Deo, dan juga Irma. Oh, oh, jadi ya. ada yang berdua ya, staff, staff Lihat ya Masuknya tiap hari, Kak, atau gimana? Enggak dong oh, oh, kita tau. kan 10 ribu oh, <laughs> kan, <laughs> ya, <laughs> Oke, okay, kalau di masa pandemi, kita tutup di hari minggu Jadi, Senin sampai Sabtu itu buka Dan jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu Senin sampai Jumat Oh, Kalau okay. Sabtu jam 8 pagi sampai jam 1 siang Oh gitu, jadi nanti kalau misalnya adik, -adik mau baptis, komuni, kayak krisma Nah itu semuanya harus daftar dulu di sekretariat sini ya kak ya? Yes, Oke, okay. nah ini udah tahu dong adik-adik tempatnya di mana? Nah kalau yang belum tahu sekretariat itu ada di samping pastoral Nah samping pastoral adik-adik ya deket bom Maria Nih nanti nanti ketemu sama kadeo ya <laughs> oke okay, thank you banget ya tadi ya udah okay. okay. mau ditanya-tanya sampai yeah. nyamar jadi ini juga umat <laughs> kan alhamdulillah okay. ya terima kasih alhamdulillah halo ramadatul halo kak Fena iya ada di kadin di sini ramadatul halo adi adi Suka cita Luar biasa, ya. Romo Teguh tetap suka cita sama ya, adik-adik Walaupun lalu, lalu. dalam masa pandemi Nah, Romba, silakan silahkan nih, Romo, boleh memperkenalkan diri Ya, saya Romo Teguh Teguh Santoso Masih ingat? Lama nggak jumpa ya, waduh, saya juga sedih nih, lama nggak ketemu Masih ingat, waduh -waduh. Waduh. Masih ingat ya Nah, Romo, biasanya nih sehari-hari, Romo itu ngapain aja sih? Ya, sehari-hari, ini kan kita banyak di rumah ya. Nah, kita ditantang sebetulnya. Di rumah itu, ngapain rumah? Kalau saya biasanya ya, selain mengisi doa ini berdoa, misal, dan seterusnya, tetapi juga perlu secara rutin itu membaca. Kalau saya itu me mewajibkan diri saya itu, membaca. Hmm. Seperti yang ini, baru saya baca ini ada dua buku yaitu diambil, diberkati, dipecah, dibagikan oh, ini luar misalnya, biasa ya, Mumu ya Hubinya membaca, untuk ya. supaya kita itu punya pegangan iman gitu ya betul mengenai bagaimana aku punya disposisi hati di tengah hidup yang sulit di masa pandemi ini juga ini ada buku yang Menjadi pegangan saya, yaitu Buku Bimbingan Rohani juga Ini bagian yang sedang saya baca itu mengenai Beautiful Yesterday Nah, hidup kita itu selalu sebenarnya ditantang Untuk supaya kita bisa memaknai hidup Yesterday itu beautiful nah, Bagaimana caranya? Saya selalu tiap hari itu ada Namanya pemeriksaan batin Dua kali Siang dan malam itu Aku tadi ketemu siapa Aku ngomong apa Aku mendengarkan apa Dan bagaimana Tuhan itu Aku temukan di dalam keseharian Itu berarti nah, mandiri ya? Romo, ya. Secara mandiri ya. Dengan ya, ya. cara demikian kita terbiasa Hidup reflektif Dan hidup reflektif itu kita Membuat aku itu Memakna hidup, tadi itu beautiful yesterday Kemarin itu menjadi kisah yang indah bagiku nah, Seperti itu Oh iya, betul. betul ya Romo ya? ya Jadi nah, kalau berikutnya ya Romo Biasanya kalau Romo itu keruangannya, ruangan apa saja sih ya? Mungkin ada ruang pastoran ya dia ya. apa lagi ya Romo ya Ruang pastoran itu kan seperti ruang keluarga itu ya Di oh. sini ini ya, tempat duduk ini adalah ruang rekreasi Nah, itu ada TV di sana bisa oh. nonton TV lah biasa, kemudian ada ruang makan setelah itu kami makan bersama para Romo itu kami bertiga selalu makan bersama, kemudian ada ruang pribadi ya bubuk begitu ya istirahat, ya, jadi kayak rumah pada umumnya, iya kemudian ya. ada ruang kerja di bawah itu misalnya untuk konsultasi untuk mengerjakan banyak hal seperti itu itu ruang pasturan isinya begitu Ada kapelnya juga ya, Romo? Ya, ya ada kapel, ya. kapel di atas untuk merayakan ekaristi bersama-sama Satu komunitas bersama Romo-Romo yang lain Oh, begitu ya ya memang ya, selama ini kita kurang tahu ya, di -kali -kali, ya, ya Karena pastorannya kita jarang datang, ya, ya. jarang masuk Tapi sekarang udah dijelasin sama Romo-Romo Nah, Romo, ya. sekarang kita mau tanya-tanya nih Romo oh, Kalau ya. mau jadi Romo tuh gimana sih Romo? Ya jadi Romo itu kalau menurut pengalaman saya itu ya Saya dulu kan dari kecil, hmm. dari kecil ingin jadi Romo Kemudian ketika sudah jadi miskinar itu putra altar Makin dekat dengan Romo toh, kemudian aku ingin jadi seperti Romo itu ah Di paroki saya dulu ada Romo Yongrut yang dekat dengan anak-anak juga Maka oh. kemudian saya, aku ingin jadi seperti Romo Yogbut ah terpanggil ya Romo ya jadinya ya daya. maka kemudian uh, itu perjalanan waktu ya timbul tenggelam timbul tenggelam begitu tetapi kalau punya informasi dan kemudian punya kehendak yang kuat silahkan ketika punya kemauan daftar saja misalnya setelah SMP oh setelah SMP ya kalau bisa daftar ya bisa mendaftar kalau yang di KAJ itu ada seminari menengah Wacana Bakti hmm. ada juga di Jawa Tengah ada seminari menengah Mertoyudan kalau orang oh, dari mana nih seminarinya? nah kalau saya dulu kan uh, setelah itu tadi sebetulnya itu punya banyak kemungkinan ya, artinya panggilan itu tidak kemudian harus lewat seminari menengah-menengah dari oh. SMP, tetapi bisa juga SMA, kuliah, oh. bekerja, kemudian bisa masuk setelah itu so, jadi beda-beda ya Romo benda -benda, ya? Misalnya di sini ada Romo Ponco itu melalui seminari dari SMP, kemudian dari SMP. seminari saya dan Romo Suryadi itu setelah bekerja, oh, setelah bisa ya. juga pergi Oh, tetapi kalau punya keinginan silahkan saja itu keinginan itu bisa dituntaskan saat itu juga entah dari SMP, entah juga itu setelah bekerja tuh jadi kayak tergantung panggilannya ya Romo ya kapan iya, ya hmm. kapan aku menanggapi panggilan juga betul sekali nah adik-adik gimana nih mau nggak jadi Romo ayu, nah adik-adik <laughs> nah, kita juga tanya ya sama Romo kira-kira ya. sekarang menjadi Romo ada gak sih Romo syaratnya ya sebetulnya kemauan ya. Oh, kemauan ya, yang, yang Penting itu mau. Hmm, betul. Yang lain-lain itu ditambahkan ya sesuai dengan perjalanan waktu. Oh, berarti paling pertama adalah kemauan ya, Romo ya. Iya, kemauan dan kemudian kalau di di umpamakan itu ya. Menjadi Romo itu pelari jarak jauh oh, pelari maraton. pelari kenapa tuh Romo? Nah, karena harus punya ini punya stamina yang panjang oh. dan pendidikannya lama itu Ya gimana tuh Romo, coba ya. ceritain ke kita dong Romo Pendidikannya kita tahun, itu melalui Kalau dari SMP tadi, kemudian melalui seminari menengah Itu oh. 4 tahun 4 tahun adik-adik, nah, kemudian Kemudian bisa setelah itu memilih parekat Oh parekat Atu Projo, atau tarikat itu dua tahun ofisial, dua tahun kemudian setelah itu empat tahun filsafat, empat tahun filsafat kemudian setelah itu ada yang namanya tahun orientasi kerasulan Oh, tahun orientasi untuk menjajaki aku itu punya bakat di mana? Oh, Oke, okay. ada bakat Itu biasanya juga. dua tahun rata-rata ya, tahun. dan kemudian. Setelah itu teologi Empat teologi. tahun oh. Nah itu dari sekolahnya kan Butuh waktu panjang itu Kalau dibayangkan seperti pelari maraton <laughs> <ganti <ganti Tapi seru kan Romo jadi iya, Romo Seru orang seru ya. Dan orang harus punya stamina yang panjang begitu ya Betul, oke deh kalau gitu Romo Kira-kira untuk terakhir nih ada pesan-pesan nggak -pesan ya. buat adik-adik nih yang di rumah? Nah kita sekarang sedang menjalani bersama masa pandemi kita harus mengisi hidup kita dengan sukacita kita ditantang hidup di rumah itu supaya tetap kreatif bagaimana caranya, bisa secara online bisa juga secara misalnya membantu orang tua terlibat dalam hidup keluarga tetap rajin berdoa dan seterusnya itu adalah usaha-usaha kita semua untuk mengisi masa pandemi yang banyak di rumah ini dengan nilai-nilai, maupun juga hal-hal yang bisa kita lakukan secara produktif, oh, kreatif betul, nah oke okay deh kalau gitu Romo, terima kasih Romo atas terima kasih dunia. Pak ya. dadah adik-adik